Stamin merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu memelihara stamina pria. Stamin terbuat dari tiga bahan utama, yakni pasak bumi sebesar 1.500 mg, ginseng sebesar 500 mg, jahe sebesar 500 mg. Tiga bahan tersebut memiliki banyak khasiat seperti halnya pasak bumi. dikutip dari kompas.com, pasak bumi dinilai mengandung berbagai manfaat kesehatan karena kandungan flavonoid, alkaloid, dan senyawa lain yang bertindak sebagai antioksidan yang bermanfaat mengatasi disfungsi seksual, mengatasi masalah kesuburan, meningkatkan energi, menurunkan stres, membantu membesarkan otot meningkatkan libido, dan mencegah penurunan testosteron. Kemudian bahan yang kedua adalah ginseng. Dikutip dari sehatq.com, secara umum ginseng memiliki kandungan zat aktif yang sama, yakni ginsenosida dan gintonin. Ginseng bermanfaat untuk mengurangi peradangan, meredakan stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh,